Wow, ada lagi teman-teman wow. ini. Apa ya, kita Wow, ternyata superhero, teman-teman. teman-teman, oh, teman-teman, nih kita masukin kacang ajaib. Kalau ini apa, teman-teman? Kita cuci. Wow, ternyata. Hewan jerapah teman-teman, wow, lehernya panjang sekali. Oh, banyak sekali teman-teman mainan -teman di sini. Yis. Halo, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel SDA. Halo, seperti biasa nih maka sedang di sawah wah airnya banyak sekali teman-teman keren, -teman. wah seperti biasa teman-teman maka akan bermainan di sawah wah dan jangan lupa kita siapkan dulu kanjang hijau ajaibnya wih sekarang ini wah langsung saja kita cari ya teman-teman teman-teman teman-teman wow iya apa ini teman-teman kotor sekali ya kita uh -oh. cuci dulu teman-teman wah ini dia airnya bersih sekali teman-teman wih -teman. oh. apa ini teman-teman wow ternyata hewan teman-teman wih -teman. ya teman-teman hewan kuda ini nih ini kita cari lagi wow oh. ada lagi teman-teman wih -teman. Kita cuci dulu. Ini ah, apa ya, teman-teman? Wadidaw. Wadidaw, ternyata truk molen. Teman-teman, oh, ada lagi. Teman-teman, ini apa lagi ya? Oh, panjangnya nyampe kabur. Teman-teman, anginnya kenyang sekali di sawah. Wah. teman, wow, wow, sudah dapat tiga, oh, satu, dua, tiga, wah, wow. teman -teman, Kita teman-teman lagi, wow, ada lagi teman-teman, apa -teman. ya, wow. Superhero teman-teman, ooh Batman teman-teman, wih, kita masukin, ngaca-ngacaib, ayo kita cari lagi, wow dapat lagi teman-teman, banyak -teman. uh, sekali di sawah ya, wow. wih, ternyata hewan dinosaurus teman-teman, wow keren, ayo cari lagi. teman, -teman. Hewan amat, teman, -teman. Wadidaw, ternyata hewan sapi, teman-teman. Wow, persis sekali, teman-teman. lagi. Terpesing. Wah, wow, ini dia teman-teman. Dewatuh, -teman. sah ini. Wow. Yuk. Mau di đâu? Banyak sekali teman-teman. teman-teman ternyata motor spot teman-teman ayo kita cari lagi wow cepat lagi teman-teman banyak sekali mainannya wow ternyata macan teman-teman binatang buas ini oh wow. ayo kita cari lagi Wow cepat lagi teman-teman wow, wow Kita coba dulu kotor sekali Wow Ternyata Truk pemadam teman-teman Wih Keren Tapi sudah bersih Lagi lagi Wow oh, bersih teman-teman cari teman lagi teman-teman wow ada lagi teman-teman wow ada lagi satu lagi wah ini dia teman-teman ternyata mobil Teman, teman soalnya kakak sedang di sawah nih. lihat sawah semua kan, wah. kita masukin. Nih, wow, ini apa ya, teman-teman? Wow, power oh, raja lagi sekarang. Warna hitam, teman-teman. Nah, -teman. ya, masih potong. dia keren-keren wah keren sekali teman-teman ayo kita cari lagi kari dapat lagi teman-teman ayo kita cuci wah lihat teman-teman sekarang kakak dapat ultramen teman-teman kita cuci wah wow, banyak banyak sekali teman-teman airnya -teman. uh, banyak sekali di sawah wow ternyata hewan jerapah teman-teman airnya -teman. uh, panjang sekali kita masukin uh, banyak sekali teman-teman mainan di sini. anginnya kencang sekali teman-teman itu ada bapak petani Wih, sudah dulu video hari ini ya teman-teman jangan lupa dukung terus channel kakak biar cepat berkembang Oke okay? caranya tinggal kasih like sama subscribe ya. udah sampai jumpa